Memohon ampunan, izinkanlah hamba merubah skala perilaku. Izinkanlah hamba menuju jalan surgamu. Akan hamba Tuhan, kuatkan hamba menghadapi cobaan agar ku Izinkanlah hamba Merubah Segala perilaku Izinkanlah hamba Menuju jalan surgamu Izinkanlah hamba Merubah segala perilaku hamba menuju jalan surga ampuni menuju, hamba jalan, surga. Ampuni menuju hamba. jalan surga ampuni menuju hamba. jalan surga hamba berserah Tuhan hamba berserah hamba hanya manusia tempat bersalah hamba hanya manusia memohon ampunan izinkanlah hamba berubah skala perilaku Izinkanlah cintai, hamba Menuju jalan sukanmu Kuatkan Tentu hamba cintai, Tuhan Kuatkan cintai, hamba Menghadapi cobaan agar jadi bersangkutan. segala kamu, izinkanlah hamba menuju jalan surgamu izinkanlah hamba merubah segala perilaku Izinkanlah hamba menuju jalan, menuju, jalan menuju jalan surgamu, menuju jalan surgamu, menuju jalan surgamu. Jaga dia saat ku tak mampu menjaga. Jaga niat saatku tak mampu menjaganya, jangan biarkan aku sendiri bila. Bentuk Bila aku cintai, ingatkah kau pada diriku Tentu yang cintai, aku sangat merindu Jaga dia saat ku tak mampu menjaganya Dan dia adalah sebuah wujud cinta, cinta yang selama ini Jaga dia saat tak mampu menjaganya Dan dia adalah sebuah wujud cinta yang selama ini Ku Aku sendiri jangan bila, bila bertemu. Aku di surga nanti bila bertemu. Aku di jangan bila tinggalkan. Aku sendiri bila bertemu di surga Jangan aku kucinta. sendiri bila bertemu. Aku sangat merindukanmu. Jangan aku sendiri. Jangan aku Bila bertemu. Aku sangat merindukanmu. Jangan aku aku tak mampu menjaganya. Jangan biarkan aku sendiri bila bertemu di surga nanti. Jangan tinggalkan aku sendiri bila bertemu di surga nanti Dan dia adalah sebuah wujud cinta yang selama ini ku Dan dia adalah sebuah wujud cinta yang selama ini ku Jangan biarkan aku sendiri bila bertemu di surga nanti jangan tinggalkan aku sendiri bila bertemu di surga nanti jangan biarkan aku sendiri sendiri bila bertemu usah kesurukan hati sangat merindukanmu jalan seperti Biasanya Asal kita biasa sendiri Kau selalu menemaniku saatku sendiri Biasanya datanglah sekat engkau Di antara langit gelap kau datang melewati Merindukan seperti aku Biasa Aku benci pagi Sehati Aku Jalani seperti Biasa Menahan rindu Seberat Biasanya Tangga sekarang, kau sayang. Tak sanggup ku lewati ini. Rindu ini semakin berat tanpa kau di sini. datanglah sekarang kau sayang aku sangat merindukanmu jalani seperti biasa seperti dulu Hari hari menahan rindu seberat ini saat datanglah sekarang jauh saya Mari tak sanggup ku lewati yang ku saat ini rindu ini semakin kau di sini, datanglah sekarang. Kau sayang, aku sangat merindu Jalani seperti biasa, seperti dulu. Seperti biasa Biasanya aku tak saatku ku memaut tak bisa hujan seru. di malam hari seakan kau ini menukarnya dengan cinta indah di... Tama kali kulihatku satu mata jadilah hujan di malam hari yang ku tahu dia menjaga saat terlelap mimpi sempurna saja tajuku membuatku bahagia jadilah mentari pagi hari pertama kali kulihat saatku membuka mata jadilah hujan di malam hari yang ku tahu dia menjaga saat terlalu mimpi lagi di sini sesungguhnya aku tak rela tuk meninggalkanmu sendiri aku hanya ingin kau tahu semoga saja kau mau Betapa kerasnya di, di hatiku Kupenah jaga hati. hati Pernah oh. betapa besar rasa cintaku oh. Yang telah ku oh. untukmu Nak kau mengerti betapa hancurnya hatiku hingga ku harus pergi. Sesungguhnya ku hanya ingin kau bahagia, meski ku tak lagi di sini. Ku hanya ingin kau tak tahu Semoga saja kau mengusir. Betapa kerasnya diri saya. Cepat menjaga hati kau menyakiti. Kenangkah kau mengerti betapa hancurnya hatiku Sehingga ku harus pergi Ku hanya ingin kau bahagia Meski ku tak lagi di sini. Aku tak rela Untuk meninggalkanmu sendiri Aku hanya ingin kau tahu Semoga saja kau mengerti apa kerasnya diriku tuk menjaga hati Tuhan hanya ingin kau tahu Semoga saja kau mengerti Betapa kerasnya diriku untuk menjaga hati selamanya pertengkaran membuat kita mengerti hanya ada cinta yang terbaik dia selalu tetap bertahan tak pernah bayangkan di hari aku berdiri tak pernah di tak pernah, aku aku diri, terakhir, terakhir, tak pernah di kau yang terbaik dan yang terakhir di dalam hidupku kau yang terbaik dan yang terakhir di dalam Hidup tanpamu Dua jadi satu Melewati perjalanan selamanya. panjang Dua jadi Tanpa satu timur. Untuk selamanya Dua jadi satu Pertengkaran Dua membuat selamanya. kita Mengerti Dua jadi satu hanya ada cinta yang terbaik Dia selalu tetap bertahan Tak pernah kubayangkan di hari